Oh iya kan kan bisa aku. Ah, ya. ah, banget ah. capek, Woy, Dri, capek. jangan di bedri yang Ben. jangan pakai Ya kalah dong, kalah gak dong kita. bisa kamu. G Eh akhirnya menang, guys. Tim Alhamdulillah ya guys ya. Alhamdulillah. 12 guys. Sudah. Hari rumah bae, berarti wangi. Enggak enggak mana ada. Gua, rumah gua. Sip ini, Jella COD Lightning sekarang guys. Catat-catat item yang jelas screenshot screenshot. Catat catat catat. Auto MPP. Ya. Ya, tiga player RPL bisa menang. Sini sini, sini sini. Cair cair. Kaik mana Kaik? Ka Lord, Ka Lord. Ka Lord di GH. Emak. Kalo... Oh, di room lain, bentar. Ben awas tuh ya semua. Kalau bilang udah punya party bahasa Inggris apa, guys? I already have you. Nah. Aku uh, sudah memiliki mu katanya. I have party gitu. I or I, I already or, have a party. I already, I already have you. I already yeah. Sumpah Udah pake. Sabar-sabar ya. Sabar-sabar. Berat punggung pior. <laughs> Berat punggung pior. Widi, <susur> aku mau uh, fuckin' uh, situin. Super. Yang benar kau. Woi Bejon lihat FPS punya MM jiji ngapain beli Sasa? Duh. Sasa? Bejon beli Sasa? Iya, di rumah rat. Judi ya bisnis. Bener beli sasa, sasa itu sasa. Penyedap. Sasa. Siapa sasa. Enggak, Siapa acc? Sasa itu micin micin. Kalau mau ngomong itu dia I already have a party dia mau ngomong gitu. Oh oke okay, oke. Okay. Tutut tutut tutut tutut tutut tutut. -tut -tut -tut. Aku mau pakai oh, Angela ya, lagi ya karena Angela rombong. Lambi lambi. Ya kan kata kata bocor kalau tahu puna. meta mm dia mau beli sasa. Ya ampun oh ya.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 ya yeah, matamu yeah. Yeah. how are you today what happen going on I naon now on this is 911 can I help you no you cannot help me but you can love me sabotee nganying I can help falling in love nyong nyong apakah pendengarkanku <laughs> langit eh, bahasa Inggris sky sky. sky. Cek Kak Lord. aku listening to Udah mulai muter ini langit. I need okay. help. Cepan dit buat-buat dong. Siap bikin Bang ya? Lord facecam aja. Ini gua facecam nih tapi facecamnya. <laughs> <Lanjut, gua, nih. laughs> <ini. laughs> ya, dia beneran orang oh, gila. Kagak ke start, -start ya. Facecam dari itu ya, live itu ya, ini ya yang kayak HP gitu ya. Iya, siapa yang gak kau dengerin? Aja, apa ya? Bayar kenapa di zoom zoom kayak gitu? Ih, eh, siapa yang gak ngeklik? Oke, okay. start again, start again. <tuk> <Hah>? Why, wuh, gak kasih sih? Who, who, who did it? Not... accept? who did it? You, accept? you, oh, fuck me. you. Enak And aja, per, gue eh, per, enak aja. Uh, I don't aja, ceh. I aja, ceh. Gede, gede, Oh. Lebih capek MPL apa main sama Bang Pior? Soalnya gua udah pusing gitu kan pakai bahasa Inggris. Udah MPL lah. Lebih kena mental main sama Bang Pior sih dibanding MPL. Nah. Ya yo, kecokkit, fokus. Di mana ya, Bayar? MPL enggak ada mental-mentalnya, Cok, main Bang Pior terlatih mental. Oh, gitu kah? Karena defense terus soalnya kunuk, guys. Ada itu lagi tidur. Bener, guys, pusing guys, pukul gua, tonjok gua, guys. bisa melakukan keduanya, hey. Ayo, bisa. Bram, tolong, tolong, tolong gak bisa bahasa Inggris. Loh, say. Loh, say. Loh. Nah, apa nih, guys, namanya gua tau bahasa Inggris, Loh, balang, ya. apaan, aku, ya. of course, of course. Eh, satu, trian, oi, dia gak bisa oh, ke ada lagi. Ah, apa capek. jangan di CJ yang Ben, jadi jangan di Ben Angelanya gue mau pakai dri. Ya kalah dong, kalah dong bisa kamu. JJ yang Ben JJ. Ya ampun, kalot. Kalot, Lord kalot, matamu pahit. Rinjut. Gue mau numpang ketawa aja guys kayak bangsin. Jadi <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ku. Angel saya ini. Respect Ben oleh musuh. Kapyor pakai apa dong? Aduh, apa dong? Ah. <laughs> Cyclops, Cyclops, Cyclops. Baiklah. Ya. Baik Gak. aku injulat. Lord High yang Ben, Lord High. Kalau jalan Ben beranjalan terus. Kalot. <laughs> kak Lord kak Lord kak Lord lihat sendiri yang ngeband siapa inginku berkata-kata dalam keputusan asa ya, aku punya harapan ya. yang paling bukan gue kak Lord kau, eh, bukan lu ini gua dia mau temen-temen gue bebasin lah ini kau nih, aku, aku. nih gua serot satu gua aja jaga ngeband nih itu siapa yang ngeband? itu tanya yang lain lah aku orang aku, aku, aku aja ngeband Eh, Cesian deh dia oh, diam-diam oh. menghanyutkan gitu ya, ya Cesian orangnya ya. Tersebut, ya. Eh, bayi, kamu bukan. Bukan bukan impostor ya. Baya, baya, baya, baya, baya, baya, kamu, kamu, kamu Orang Aduh Cesian impostor nih. Itu yang band Oh. kamu siapa? Jadi siapa yang ngeband motornya. Berarti Drian, Drian emang bener Drian. Bukan gua dia tadi dia gua percaya anak-anak kecil masih polos ke apa adanya nggak nggak ngga bisa bohong. Ke Kenapa enggak, enggak deh, Bo? Bukan aku. Tadi tadi kita ngomong-ngomong Cok, yang diam cuma Chesi, Cok. Bisa jadi sih Chesi sih yang nge-band. Iya. Chesi nge-band kan. Apa aja enggak <laughs> bisa nge-band. Bisa jadi di sih Chesi sih. Oh, ini Drian The drill jangan dream, dream, Apaan? Apa Baik percaya aku kan. Udah apa? Nah, mau Baik percaya aku kan. Habis, ini, Gua ya. aku. Luka, ya. telah dan aku akan mengembalikan ah, Luka, jika, jika, jika. Anjir saya tidak suka ini enggak maksud gue yang dari tadi, gue ulti, guys. Aku kalau retry. Jadi siapa yang nge-ban Angela? Eh, eh, eh PR, PR. SR2. Ape. Yang berkuatlah yang bertahan supaya ini. Ate go match. Psycho Promer, Psycho Promer cat Oh, aku romer ya? Ya. Jangan ya, bener ya, bener ya, talent page mana ya, bener ya, bener ya, Vengeance. Vengeance bener Vengeance. Vengeance. Vengeance Vengeance. ya, oh, <tulis> oh, bener <tulis> oh, kan. kan? dari dari ya, bener ya, bener ya, bener ya, bener ya, bener ya, ya, bener ya, bener ya, ya, ya, bener ya, bener ya, bener ya, Jessy kan Gus, dari tadi kita ngomong kan aku, iya Aku kan slot gua nggak bisa nge-ban KaVior. KaVior percaya aku. KaVior percaya, percaya siapa? Jesse, percaya Jessy, percaya Jessy, percaya. Percaya oh. Jessy. oh Drian nih, oh. Jessy ada kasihan Angela aku di band Iya tadi, sebelum itu aku <tuh> bilang kan. <tuh> fix Jessy yeah. impostor, Cok. KaVior gitu. Jessy impostor. Iya oh, yeah. ya, Dede aku. Jessie, poster. Jessie, poster. Oh. Jessie, poster. Jangan ya bisa, kafir. Kafir percaya aku. Percaya, Jessie.